Heyo, welcome back again, kembali lagi bersama gue Slot Gacor Indonesia. Alright, brother and sister and bosku semuanya. Buat yang baru pertama kali mampir, baru pertama kali lihat, baru pertama kali nonton video gue ya bosku. Gue ucapin selamat datang bosku. Jangan lupa like, like, comment dan subscribe nya bosku. Ya. Karena subscribe itu gratis, tis, tis, tanpa dipungut biaya apa apa ya, nih bosku ya tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun ya bosku. All right bosku kali ini kita masih terus bermain dengan sineng incas gatel nice banget sumpah pecahnya. Gue masih ketagihan seperti kemarin ya bosku. Ketagihan seperti kemarin. Ini bermain dengan modal yang cukup besar ini ya kemarin baru sebentar aja langsung dah bisa berpetir kali 100 ya kira-kira 1000 kali 100 ya udah mantep bosku gila lalu ya kali 100 lu baru mulai langsung disambar kali 100 tapi gua kali ini enggak main bar-bar kayak kemarin langsung di batch 10.000 ya bosku karena kita itu termasuk contoh yang tidak baik bosku jangan ditiru ya seperti itu ya bosku karena perlu keberanian dan mental yang tinggi apalagi kalau uh, lu tidak menggunakan uang tidak menggunakan uang yang ini ya Pendingan ya harus pakai uang bebas kalau lu kalah lu habis kumkat itu wish nice banget anjing dapat berapa tuh dapet 5 skaternya gila bosku nice banget langsung dapet mas skater bosku mantap sekali jangan lupa like like comment, dan subscribe -nya bosku dan di-share videonya jika ini memberikan info apa informasi dan memberikan inspirasi bagi kalian dalam bermain game ini Oke okay, bosku jangan lupa gabung juga di grup wa gua ada di kolom komentar dan di tentang channel bosku di sana ada link lengkap untuk bermain di, di game atau di website yang gue mainin ini bos ya, bosku website tergacor terupdate ter fenomenal ya di slot online ini slot online yang paling fenomenal ini websitenya silahkan aja langsung cek ke tentang channel websitenya nya gua taruh sana ya di website-nya jadi lu langsung nggak perlu nyari-nyari di Google langsung udah ada di tentang channel nice banget banget banget banget banget banget bosku top Marco top jos Marco itu buat bosku ya mantap sekali locoz mantap sekali ya bosku wih bintang bosku ice kasih kasih kasih kasih kasih Nice, kasih nice, kasih nice. thank you banget naikin ces gatel naikin ces cantik bener-bener sumpah thank you banget nge-injes I love you nge-injes mantep nge-injes nih just merpulius in nge-injes tomark potok I love you nge nge I love you full cool, forever sampai tumpe-tumpe pokoknya ya mantap sekali bosku apa yang nggak bisa move on sama nenginches sampai sekarang pun gua lebih suka main nenginches ya bosku selain segera juga bisa membuat kita cuan yang cukup lumayan ya bosku yang perlu diperhatikan cuman RTP yang lagi tingginya ya bosku pastikan RTP yang anda miliki valid ya bosku silakan dibandingkan RTP dari website gua dan website yang lainnya bosku nah setiap website itu kadang berbeda ya bosku jadi kita bandingin yang mana yang lebih validnya, mana yang lebih um, lebih kesamaannya mirip lah ya karena kalau udah sama mirip mirip valid itu udah bisa dipastikan ya. bosku nggak perlu ragu nggak perlu balon, perlu nggak bulana ya nggak perlu risau nggak perlu galau langsung aja cek itu deh kok langsung gua jamin ini gua jamin ya gua jamin aja asal yang benar loh ya kalau lo nggak benar enggak sesuai dengan FTP-nya ya bosku enggak sesuai dengan jam gacornya ya udah itu di luar tanggung jawab ya bosku di sini gua enggak bermaksud mengajak ya bosku ya kalau misalnya kalian sudah tahu sudah punya infonya sudah mengerti tentang pola-polanya silahkan kalian juga bisa berbagi ya, bos, bu. bukan bermaksud gua soal tahu atau lebih memiliki ilmu ya, bos, tapi lu bisa lihat aja dari historis history video gua sebelumnya ya bisa dilihat aja dari history video gua sebelumnya gua setiap hari hampir setiap hari tuh jp-nya lumayan banget ya bosku apalagi kalau sekarang karena gua pake modal gede, semoga aja kita dapat yang mantap ya bosku ini kita udah naik sih modal kita udah udah meningkat ya bosku ya semoga ditambahin lagi yang minces pokoknya target gua mungkin satu setengah lebih lah ya kalau misalnya dapat satu setengah ya mantap tapi kalau misalnya gua udah turun jadi sekitar 500-an mungkin langsung aja kita cabut ya bosku pokoknya ini kalah menang gua bakal upload ya lah Gak 500 lah 400 lah enggak apa-apa ya. Itu kompensasi kalah kekalahan gue, ya kompensasi. Ya, batas kalah gue lah ya. Kalau bahasa orang trading stop loss nih. Batas kalahnya gue sih itulah. karena modal besar ngeri ya, Bosku. Kalau apalagi udah di bisiki sama bisikan setan, Wow Udah uh, bisa hancur dunia persiratan ini nice banget yang hai, hai, hai, hai, Gak pecah. Oke, okay, hijaunya mantap. Kuningnya juga jos Nice banget hatinya pecah bosku. Gimana nggak pecah hatiku sama tengan ini Spin aja, gak apa-apa dia udah langsung cek cerut ya. gue rasa RTP nya udah lagi mantap ini ya karena dari, dari tadi pecah mulu tapi memang petirnya yang nggak konek ya bosku semoga aja ini uh aduh sayang banget tuh dua kali lagi ya dua lagi kita dapat itu bulannya Oke bulan satu ya, bentar masih jauh ih dapat ternyata gua bulannya dapat bosku kan gua bilang santai aja santai santai dulu aja santai dulu santai Iyo, ih, seratus delapan aja. 118.000 doang, nonton itu Nyamuk, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke okay, bulannya, nice banget. Oke okay, nice banget, suka ditambahin lagi. Oke okay, ini dia. Oke okay, nggak cuma balik model kita langsung auto sensasional ya bosku. Yang berarti kita sudah profit bosku. Yoi profit yang ganteng banget bosku. Mantap sekali. Just merkot just merkot. Oke okay, bosku. Mantap sekali bosku. Mantap mantap. Just banget suka. Oke, okay, untuk sensasionalnya, di nikmatin dulu ya bosku, jangan di skip skip Oke, okay, perkelainya sampai di. 23 bosku udah dapat satu kita nih Oh i untuk 400 rebaik kita uh mantap sekali oke ditambahin lagi nice banget oke okay, gila good job banget good lo job 3 job. job hand jobs <laughs> job haba lagi oke okay, mantap sekali Ini sensasional yang sangat melimpah bosku 400 rebaik yoi oh, benar benar-benar top, jos marco jos ya bosku ya bener-bener emang neng inches the best of the best ini ya oke segitu aja mungkin habis ini gue WD aja bosku ya jangan sampai ini disedot lagi sama neng-inches ya kita setelah menang kita langsung cabut aja kita tinggalin neng-inches sendirian ya thank you banget neng-inches thank you banget buat kalian yang tetap dukung gua pokoknya tetap dukung gua dengan cara like dan komen dan subscribe ya bosku jangan lupa subscribe itu gratis bosku Oke, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. See you guys, bye-bye.